Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dimas. Kita sedang di segmen Pendakian Misteri, Dimana segmen ini akan menceritakan kisah pendakian mengandung unsur misteri ataupun mistis. Cerita kali ini akan menceritakan seorang teman kita yang pernah mendaki Gunung jeremai sampai merenggut nyawa. Penasaran dengan ceritanya? Pendakian Misteri, ini dia. Gunung Ciremai yang terletak di antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka menyimpan beragam kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Gunung Ciremai yang mempunyai ketinggian 3078 m ataupun meter di atas permukaan laut cukup populer di kalangan pendakian gunung. Salah satunya ialah Lukas Priatno yang membagikan pengalaman pendakian di gunung tertinggi di Jawa Barat. Bermula dari Iseng Pendakian ini justru membuatnya mengalami pengalaman tak terlupakan. Lukas Priyatno bersama keempat temannya mendaki Gunung Ciremai pada tahun 1996. Ini berawal dari niat salah seorang temannya untuk mencoba tenda milik sang ayah. Keempat temannya adalah Raya, Zaki, Fajar, dan Hildan. Mereka berlima masih berstatus pelajar tingkat SMP. Pendakian dimulai dari perbincangan antara Lukas, Fajar dan Zaki yang ingin mengisi liburan Idul Fitri kala itu. Fajar lantas mengusulkan untuk mendaki Gunung Jeremai yang kebetulan Gunung Jeremai dekat dengan rumahnya. Mereka berlima sebenarnya tidak memiliki pengalaman pendakian gunung sama sekali. Sehingga hanya berniat untuk pergi ke puncak dan lalu pulang lagi. Ya seperti orang tektok gitu kan. Naik terus pulang. Mereka lantas berkumpul di kediaman Fajar. Lukas dan Zaki datang bersama dan menunggu Raya dan Hildan yang berangkat dari Jakarta saat itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka lantas berbincang-bincang di teras. Seraya menikmati singkong rebus dan kopi di sore hari sebelum keberangkatannya. Loh. Berdua sudah izin orang tua, ucap Lukas pada Raya dan Hildan. Ternyata, Meskipun mereka meminta izin orang tuanya masing-masing, namun tidak mengatakan untuk pergi ke puncak Gunung Jeremai. Berbeda dengan Zaki yang sudah meminta izin untuk memuncak, namun tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Ia tetap bersikukuh untuk berangkat ke puncak bersama kawan-kawannya tersebut. Ya namanya aja anak muda, walaupun sudah dilarang ya tetap aja. Bandel, gue udah izin mau muncak. Senada dengan Fajar yang juga ternyata tidak mengantongi izin untuk pergi ke puncak setelah dikonfirmasi oleh Lukas. Lukas mengaku tidak meminta izin sama sekali karena hanya berencana untuk naik gunung saja dan jaraknya cukup dekat dengan rasa penasaran akan puncak Ciremai yang tinggi sangat itu. Keesokan harinya setelah sholat subuh mereka pun berangkat meski tanpa mengantongi izin dari orang tuanya masing-masing. Mereka pergi... Pendakian hanya dengan membawa perbekalan seadanya, masing-masing membawa tas sekolah, berisikan tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan tremos air panas. Juga masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk bekal minum Pendakian dimulai melalui jalur lingkar jati Mereka tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba Berjalan melewati perkebunan warga dan terus berjalan semakin dalam Pohon-pohon pinus menjulang dan semak belukar terlihat di sepanjang jalur pendakian Setelah lama berjalan, mereka menemui sebuah gubuk dan memutuskan untuk beristirahat di sana untuk melepas lelah, saat Lukas membakar rokoknya, tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian seperti petani dan memakai caping. Pria tua itu melihat ke arah Lukas dengan pandangan yang tidak senang ataupun marah kepada Lukas. Pria itu mendekati ke arahnya dan berkata, Kamu jangan macam-macam di gunung ini. Mendengar hal tersebut Lukas hanya bisa mengangguk dan diam seribu bahasa. Namun anehnya keempat temannya terlihat biasa saja dan seperti tidak terjadi apa-apa saat itu. Tak lama kemudian laki itu pergi berlalu begitu saja menghilang di antara perpohonan hutan belantara. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak menemui jalur yang sangat suram sehingga bisa mencium lututnya sendiri. Dengan bebatuan dan kontur tanah yang sangat licin, membuat mereka bergerak dengan sangat lambat, berpegangan pada akar-akar pepohonan untuk membantu menaiki jalur yang curam tersebut. Dalam perjuangan yang tak kunjung selesai, Lukas pun akhirnya meminta yang lain untuk beristirahat sejenak. "Woi, berhenti dulu. Gue capek." Ujar Lukas kepada teman-temannya. Ia berkata pada Fajar bahwa perjalanannya terasa lambat dan jauh. Namun Fajar mematahkan dengan berkata bahwa puncak cermai sudah dekat. Rausah ngalem. Ayo, di luna. Singkat cerita. Perjalanan dilanjutkan. Hari semakin gelap dan hutan semakin rapat. Kabut turut menyelimuti seisi hutan. Saat kabut semakin pekat dan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja, Lukas merasa ada sesuatu di balik pohon besar yang berdiri tak jauh dari mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok dari balik kabut berjalan ke arah mereka Ternyata sosok tersebut adalah pria tua yang ditemui sebelumnya Dengan pandangan yang semakin marah dari sebelumnya Lelaki tua itu berkata hal yang sama kepada Lukas Jangan macam-macam di gunung ini Ujar dengan nada marah dalam bahasa Sunda Iya pak Maafkan saya kata Lukas sambil menundukkan wajahnya Kemudian pria tua itu menjauh dan kembali menghilang di telan kabut yang pekat Lukas yang saat itu masih dalam keadaan kaget merasa bingung Kenapa pria tersebut hanya marah kepadanya saja Fajar dan lainnya merasa heran Karena menurutnya pria tersebut sangat baik dan ramah terhadap mereka Dan meminta mereka untuk berhati-hati Tak lama setelah melanjutkan kembali perjalanan, mereka akhirnya mencapai puncak Ciremai. Matahari sudah nyaris tenggelam, dan mereka lantas mendirikan tenda dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah selesai dan langit mulai gelap, Lukas memutuskan untuk merebahkan badannya, melepaskan lelah setelah perjalanan seharian. Lalu tiba-tiba Raya memintanya untuk menemani buang air kecil Karena merasa lelah Lukas menolak dan akhirnya Raya ditemani oleh Hildan Yang kebetulan merasa hal yang sama Ia lantas memutuskan mereka berdua setelah menunggu 2 jam lamanya Semenjak kepergian mereka untuk buang air kecil Suasana yang gelap serta angin yang kencang membuatnya ketakutan dan khawatir atas keberadaan kedua sahabatnya tersebut. Setelah berusaha memanggil, ia menghampiri tenda Fajar dan Zaki dengan harapan Hildan dan Raya bersama dengan mereka. Namun ia tak menemukan keberadaan mereka. Dan segera membangunkan Fajar dan Zaki yang sedang tertidur pulas Setelah mereka berdua bangun Akhirnya semua keluar tenda Dan berusaha mencari keberadaan Hildan dan Zaki Namun nihil tidak ada tanda-tanda dari keberadaan mereka Karena sudah semakin larut malam Mereka memutuskan untuk mencari saat matahari sudah mulai timbul Mereka kembali ke dalam tenda Zaki dan Fajar pun langsung teriritur kembali. Namun tak lama kemudian, di saat Lukas masih terjaga sayup-sayup, terdengar -sayup, suara azan dalam ketinggian tersebut. Kalau dipikir, suara azan itu gak sampai sini. Soalnya, ketinggiannya aja 3.000. Kok Mas bisa kedengaran? Dengan rasa khawatir dan sesal, Lukas tidak sanggup membendung air matanya. Ia pun berinisiatif untuk mencoba mencari sekali lagi di sekitar tenda. Saat matahari mulai terbit, mereka bertiga bangun dan memeriksa tenda lainnya, berharap Raya dan Hildan sudah kembali, tetapi tetap saja nihil. Mereka lalu mencari keberadaan Hildan dan Raya di sekitar puncak, dan juga bibir Kawah Jeremai namun tetap tidak menemukan apapun Bahkan jejak hewan pun tidak ada Setelah perdebatan dan pencarian Mereka akhirnya memutuskan untuk turun lagi itu juga Dan melapor ke pos jaga mengenai peristiwa tersebut Pada sore hari dalam perjalanan turun Mereka berpapasan dengan warga Dan segera menceritakan kejadian yang mereka alami Mereka lantas dibawa ke pos jaga Dan diinterogasi dan setelahnya dilakukan pencarian pada sore itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul dan membentuk dua tim pencarian. Sedangkan mereka menunggu di pos jaga karena sudah sangat lelah. Singkat cerita, setelah proses pencarian yang cukup rumit di hari ketujuh, tim SAR yang dibantu oleh warga dan juga relawan akhirnya menemukan dua orang pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai. Dengan menggunakan helikopter, jasad yang diketahui merupakan Hildan dan Raya akhirnya diangkat dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Mereka dibawa ke base camp lingkar jati untuk nantinya dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelumnya mereka diperbolehkan untuk melihat jasad itu untuk memastikan apakah betul itu adalah Hildan dan Raya. Tangis mereka pun pecah. Saat melihat jasad yang sudah terpucur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan itu Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Raya tergelincir dan Hildan berusaha untuk membantu Namun naasnya mereka berdua justru terprosok ke dalam kawah Raya yang berada di paling bawah meninggal saat itu juga karena benturan pada bebatuan yang ada di dinding kawah. Serta akibat menghirup gas yang keluar dari kawah. Sedangkan Hildan sempat bertahan satu hari. Namun dengan keadaan tangan yang patah. Dan menghirup gas dari kawah. Akhirnya Hilda pun wafat pada hari itu juga. Nah gimana tadi ceritanya menurut kalian. Jadi intinya gini. Kalau kalian mau pergi mana aja. Apalagi muncak gunung ya. Gunung itu... Emang indah, tapi disitu banyak menyimpan kisah misteri Jadi, jangan lupa izin kepada orang tua Entah mau pergi kemana aja, naik gunung, jalan-jalan, liburan Pokoknya kamu harus minta izin, karena apa? Keselamatan doa dari orang tua adalah yang nomor satu Gimana tadi ceritanya? Komen di bawah Saya Ahmad Dimas, sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kisah misteri